Kepulauan Meranti, Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional, karena menjadi daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Memiliki area tanaman sagu seluas 44,657 hektare lebih perkebunan sagu di Meranti juga menjadi sumber penghasilan utama hampir 20% masyarakatnya. Maka tak heran, jika perkembangan industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti selama beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hampir sebagian lahan di empat pulau besar, yaitu Pulau Tebing Tinggi, Rangsang, Merbau dan Pulau Padang terdapat perkebunan sagu. Pohon rumbia tersebut selalu menghiasi pemandangan kita selama berada di Kepulauan Meranti. Berdasarkan data dinas perindustrian, perdagangan, Koperasi dan usaha kecil menengah di Sperindakop dan UKM Kepulauan Meranti, setidaknya ada 67 unit pabrik pengolahan sagu yang aktif beroperasi, baik skala besar, kecil dan menengah. Keberadaannya tersebar di tujuh kecamatan. Paling banyak terdapat di kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan 32 unit industri sagu, Tebing Tinggi Timur terdapat 17 unit, Tebing Tinggi 3 unit, Merbau 5 unit, Tasik Putri Puyuh 4 unit, Rangsang 2 unit, dan Kecamatan Rangsang Pesisir terdapat empat unit pabrik. Sementara di dua kecamatan lagi, yakni Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau belum tercatat adanya pabrik pengolahan sagu. Umumnya, pabrik sagu ini berada di kawasan bibir sungai atau anak sungai. Posisi ini sengaja dipilih untuk memudahkan para pekerja saat memasukkan bahan baku yang masih dalam bentuk tual potongan batang sagu. Setelah uyumnya kulit batang dikupas, barulah dilakukan proses pemarutan dan pengolahan hingga menjadi tepung sagu basah. Sementara ampas empulur sagu yang telah diambil patinya, masyarakat setempat menyebutnya repu, dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Pada proses inilah masalahnya muncul. Sejak bertahun-tahun silam limbah sagu terus dibuang ke sungai hingga menumpuk. Tidak hanya limbah padat berupa repu dan uyum, tetapi juga limbah cair yang bersifat asam dan berbau busuk. Tindakan tidak terpuji itu tentunya berdampak pada perubahan parameter di perairan sekitar kawasan pembuangan limbah. Kondisi air sungai yang semula jernih seketika berubah warna kebiru-biruan dan berbau cukup menyengat. Makanya, tak heran jika di sekitar lokasi pembuangan limbah sangat sulit ditemukan ikan-ikan plagis seperti udang dan lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup BLH Kepulauan Meranti Hendra Putra yang diajak berbincang-bincang mengenai hal itu juga tidak membantahnya. Dia mengaku bahwa persoalan limbah sagu telah terjadi sejak bertahun-tahun silam, bahkan sebelum meranti terbentuk menjadi sebuah kabupaten. Lalu, apa terobosan yang dibuat sehingga limbah yang membahayakan itu tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat. Sebaliknya, dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemikiran itulah yang kini diwujudkan oleh pemerintah desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakatnya. Selama ini, puluhan ton repus sagu yang dihasilkan pabrik-pabrik terbuang percuma. Hasil ekstraksi limbah dibuang begitu saja oleh pengusaha, karena tidak mampu diolah. Kini, limbah sagu berupa ampas yang disebut repu ini justru menjadi ladang rezeki bagi warga sekitar. Repu yang awalnya tidak berguna dan merusak lingkungan, ternyata nilai jualnya tinggi. Di desa Tanjung Peranap terdapat 11 kilang sagu aktif yang menghasilkan sekitar 200-300 ton sagu basah per hari. Dan, dari satu ton sagu pula menghasilkan limbah repu sekitar 500 kilo. Awalnya, repu ini terbuang begitu saja. Setelah adanya penelitian yang dilakukan mahasiswa IPB, ternyata bisa diolah menjadi pakan ternak. Berhasil, dan sapi-sapi yang memakannya gemuk-gemuk, imbuhnya. Hasil penelitian itu disambut baik oleh pemerintah desa Tanjung Peranap. Kemudian melakukan musyawarah dengan pemilik kilang sagu dan warga, agar limbah sagu tersebut bisa diambil percuma dan dimanfaatkan oleh warga. Pihak kilang sagu juga senang, karena selain menghindari pencemaran lingkungan, limbah sagu juga bisa mengangkat ekonomi warga, beber dia. Saat ini, kelompok usaha masyarakat di desa Tanjung Peranap setidaknya sudah menarik sekitar 50 orang pekerja yang terdiri dari ibu rumah tangga, serta beberapa pekerja bantu laki-laki. Kelompok ini juga menerapkan sistem ekonomi syariah. Semua keputusan diambil berdasarkan rapat bersama. Usaha pemerintah desa bersama warga ternyata redaksi sia Berkat koordinasi yang apik, bahkan saat ini sudah ada perusahaan yang mau menampung limbah sagu desa Tanjung Peranap untuk diolah menjadi pakan ternak. Untuk tahap uji coba kalau tidak ada halangan bulan ini kita akan mengirim 300 ton repo kering ke Jakarta, ucapnya. Pengolahan limbah sagu menjadi bernilai ekonomis juga tidaklah begitu sulit. Hanya dijemur, kemudian setelah kering dimasukkan ke dalam karung, lalu siap untuk dijual. Aswandi juga berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah Kepulauan Meranti, baik dalam bentuk modal maupun peralatan. Misalnya Tabisanya keperluan alat berat ma -ma -ma -ma. untuk membuat mas, bak limbah ya. agar limbah yang keluar dari bangsal sagu ditampung ya, ya. di tempat khusus dan tidak lagi Apa mengalir sembarangan. Ini besar, tapis, Jika nah, memang berhasil dengan mas, uji perat coba perat ini, perat 100, ke depan ya. usaha ini akan kita naungi dalam sebuah koperasi. Ya. Ya. Apalagi saat ini kita sudah ada koperasi agro peranak bertuah, tinggal mengaktifkannya lagi, pungkasnya. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM di Sperindak Kabupaten Kepulauan Meranti, Dr. Handes Azafaroni menyarankan agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bisa berkooperasi. Karena kooperasi menaungi kelompok, sehingga bisa dibantu fasilitas oleh pemerintah. Yang bisa dibantu hanya yang masuk dalam kelompok, yaitu kooperasi, karena ada aturan yang mengatur masalah hibah, Ungkap Asa. Dijelaskannya, bahwa kooperasi itu milik anggota, bukan pengurus, karena kooperasi dibangun atas kepentingan bersama. koperasi adalah wadah untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya. Dia juga memberikan apresiasi langkah nyata yang dilakukan Pemdes Tanjung Peranap bersama warganya dalam mengolah limbah sagu menjadi pakan ternak. Selain dapat mengurangi volume limbah, Kegiatan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Baiklah kawan-kawan Kita sedang mengambil uh, Repu uh, Yang merupakan limbah dari Pengolahan sagu Jadi repu ini Nantinya akan coba kita Manfaatkan sebagai media Budidaya magot Dan juga media budidaya jamur tiram Selengkapnya, nanti prosesnya akan kita tunjukkan kepada teman-teman di video berikutnya. Salam lestari, persiapan budidaya maggot menggunakan limbah sagu ini anak Ujangnya apa namanya Repu sagu ya Repu sagu Nih. nah di press me ini Abang Alis lagi apa Abang Alis lagi mepes nge-press coba angkat angkat bang angkat Bang Alis hai press manual menggunakan tenaga <laughs> tenaga body <laughs> dibantu dengan ompak nah, ini ompa ini bekas rumah nah, kita pakai untuk ngepress itu pun punya orang saat dipress airnya keluar jadi repu ini repu dia basah jadi saat dipres nah, dia akan mengeluarkan lendir air nah ini sudah kita, kita press setelah itu kita jemur dikering anginkan untuk selanjutnya nanti kita ayak lagi baru di fermentasi. Kawan, kita lagi mengayak tepung sagu atau beras sagu jadi halus, sudah mulai dia tidak mengembang, tidak ada kosong. Jadi yang kasar-kasar dibengkel ada kayu, terbuang semua. Jadi ini ini manual aja ya bang? Biasa ya, manual. Manual ya. Manual. Kalau uh, untuk pengembangan yang skala lebih besar udah ada belum di ini ditemukan uh, alatnya atau mekanismenya bang? Sejauh yang saya tahu belum ada. belum ada, ya? ya? Jadi ini kira-kira prosesnya berapa lama bang dari uh, mengayak sampai nanti mencampur fermentasinya? Paling cepat udah dicampur selama kita diamun selama tiga hari. Ya nih. Paling cepat. Makin lama kita sih paling makin bagus mendapat uh, gabungan dari super gaji ya sama dolomit maaf kasih super gaji ya kayaknya terdak jadi ini repu sagu yang sudah diayak terdak ya. padi hmm. dan dolomit ya Perbanding perbandingannya perbandingannya 10 banding 1 10 banding 1. kalau dan eh uh, 10 kilo dedaknya satu 1 kilo. Tapi dolomitnya sekitar 3 empatnya. Oke. Terima kasih, Bang. Jadi ini yang sudah di ayak kemarin mau diapakan, Bang? Eh uh, difermentasikan. Ini takarannya. Takarannya 10 x 1 sama dedak, ya. Ada dedak gitu. Jadi ini yang 10 10 ember ini. 10 ini. 1 1 dedak. Enggak. di berapa takaran kita ambil dulu. Kalau kapurnya berapa, Bang? Kapurnya setengah hari ini. Setengah ya. Yeah sedaknya artinya tiga ya bang tiga tiga, tiga ember itu tiga, ya, ember aja ya. ini diaduk pakai air lagi bang enggak aduk rata aduk rata aja ya nah. Tulumbitnya tuh semua. halus. Kira-kira satu kilo lah ya, lebih. Setengah kilo. Setengah kilo. Ini satu kilo. Oke, jangan uang. jaduk sampai rata ya jadi setelah ini ya, disimpan berapa hari paling cepat 3 hari 3. Bagus. 3 hari ya hmm. tapi makin lama makin bagus setelah itu setelah 3 hari baru bisa kita uh, masukkan dalam, dalam plastik ya untuk, untuk jamurnya ya kawan-kawan ya. ini hasil dari fermentasi kita selama 3 hari Uh, warnanya sedikit berubah dan mulai tercium aroma se seperti aroma tapai itu menandakan uh, proses fermentasinya itu berjalan dengan baik hari ini kita buka uh, fermentasi repu dedak dan kapur dolomit apa tandanya fermentasinya berhasil, Bang? Bau sama warnanya berubah. Warnanya lebih agak buka. Cip, lebih pekat. Baunya lebih, ya lebih aromanya? Aroma tape. Aroma fermentasi. Betul khas ini. aroma tape ya. Ini enggak banyak dapat nah, lebih. Nah, ambil pakai mobil lagi gitu. tepung yang sudah dikomposi biar ketika tumbuh jamur di antara rongga ini. Nanti di lubang. Enggak. Kalau udah, udah dikasih jamur merambat dulu itu baru bisa di lubang hmm. dulu baru bisa di sini. Heeh. Untuk ada dulu jarumnya bisa berapa lama kurang lebih tiga bulan Cuma, oh, oh, oh. yang, yang bikin untuk kompos lah ambil aja nah ambil aja lah ada fermentasi juga tidak udahlah kan e, sama ya kan sama persiapan Perebusan backlog Kita mau ngapa nih sekarang? Lagi proses rebusan jamur tiram. Rebusan backlog ya. ya. Ini akan kita rebus selama delapan jam. Setelah ini baru nanti eh, didinginkan selama dua hari. Uh, setelah itu baru kita bisa kasih bibit uh, jamurnya Backlog dimasukkan ke dalam drum, disusun dengan rapi. Kapasitas drum ini eh, bisa 50 sampai 60, 60 backlog. jadi ini rebusnya selama 8 jam kan ditutup menggunakan goni dibasahkan dulu jadi ditutupkan nah ini kan panas ini kalau udah 8 jam panas makanya goni kita basahkan takutnya goni terbakar oke nah itu tutupnya Balikkan, nih. Nah, gitu. Proses memasukkan bibit jamur di, ke dalam backlog yang sudah kita e, rebus kemarin selama delapan jam. Jadi setelah bibitnya dimasukkan, diikat kembali atau gimana? Ini, kita menggunakan ini, khusus. Ini tutupnya? Hmm, beli di online. Di online ya. Ada tutup backlog ya. Tutup backlock Ditegangkan, ditarik. dia apa dia kan? makin terus Oh di hangat-hangat ya. Mm -mm. Apa namanya? asturisasi. Asturisasi. Nah. Itu aja tuh. Ya. Bisa Setelah ini menunggu berapa lama? Sekitar tiga bulan. 3 bulan ya ini backlog yang sudah di bibit jamur ada